aku rahimahumullah mengokohkan akidah keluarga tema ini sebenarnya tema yang sangat luas ya karena kalau kita berbicara akidah sudah barang tentu akidah itu segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan keyakinan yang ada di dalam uh, agama Allah ta'ala dinullah ini ya sebagai contoh misalnya kita tahu ada arkanul iman rukun iman yang enam ya semua ini masuk dalam bab akidah ya dan kalau kita teropong salah satunya saja, katakanlah misalnya al-imanu bil qada' wal qadar. Ya, iman kepada takdir, kepada qada' dan qadar. Ini pembahasannya panjang sekali ya, tersendiri ya. Nah jadi luas sekali bahasan tentang akidah. ya. Atau misalnya kita bahas al-imanu bil yaumil akhir. Luas sekali pembicaraannya. Bahkan yaumil akhir ini bisa kita bahas ma' qabla yaumil akhir. Apa yang terjadi sebelum yaumil akhir ma fi yomil akhir apa yang terjadi pada hari akhirnya itu sendiri wa ma ba'da akhir dan apa yang terjadi setelah hari akhir ini panjang bahasannya nah karenanya kita harus membatasi pembicaraan kita dan saya memutuskan insyaallah pagi hari ini untuk membahas hal yang mudah-mudahan bisa menjadi bukan saja yang, yang sentral tetapi juga bisa memberi pengaruh luas kepada keseluruhan hidup kita sebab yang kita akan bicarakan justru apa yang menjadi kalimat yang mewakili akidah yang paling pokok dari seorang muslim yaitu kalimat tauhid dan kalimat tauhid ini memang Allah suruh Allah perintahkan kita untuk bukan sekedar mengucapkannya, mengikrarkannya tetapi Allah perintahkan kita untuk mengilmuinya untuk mengetahui ya, apa ilmu yang ada di dalam kalimat tauhid ini ya, dan dalam hal ini ayat yang memerintahkan hal itu tadi sudah kami bacakan kalau yang penasaran silahkan dilihat sendiri nanti surat Muhammad ayat e, 19 ya, dalam ayat tersebut Allah taala jelas tegas berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain daripada daripada Allah jadi kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah ya. dan perintah fa'lam di sini tidak terwakili dengan sekedar terjemahan ketahuilah maka ketahuilah ya maka ketahuilah ini seolah-olah sebuah pengumuman ya ketahuilah hari ini akan ada ya ceramah disampaikan oleh Ustadz Fulan jam sekian sampai jam sekian dengan tema anu begitu ya itu pengumuman tapi sesungguhnya faklam di sini adalah perintah untuk ilmuilah ya fahamilah kajilah renungkanlah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah tiada ilah selain daripada daripada Allah jadi ini perintah dari Allah agar kita di dalam berla ilahillallah bertauhid itu tidak cukup hanya dengan mengikrarkannya tetapi kita diperintahkan untuk memiliki ilmu apa di balik kalimat tauhid ini ya dan ini memang merupakan salah satu fondasi dari ajaran kita ajaran Islam bahwa ajaran Islam itu bukan ajaran yang sifatnya indoktrinatif atau dogmatis ya indoktrinatif dogmatis itu artinya ini ada ajaran begini terus kita terima aja mau ngerti kayak mau nggak ngerti kayak itu bukan ajaran Islam Ya, ajaran Islam itu berorientasi kepada kita harus menggunakan akal kita, kita harus berusaha memahaminya. Ya. Makanya dalam konteks misalnya kita memperlakukan kitab suci Al-Quran, kita tahu kitab suci Al-Quran ini isinya adalah kalamullah, ucapan-ucapan ya, Allah, firman-firman Allah. Ya. Tetapi kadangkala sebagian besar kita memperlakukan kitabullah Allah Al-Quran ini seperti sebuah kitab yang cuma untuk menghasilkan pahala. gitu. Gak salah punya niat ingin mendapatkan pahala dengan tilawatil Quran. Itu gak salah. Ya, bahkan ada hadisnya. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan asyrah hasanat. Sepuluh pahala kebaikan. ya. Dan Nabi tegaskan lagi, jika aku mengatakan setiap huruf itu bukan alif lam mim itu satu huruf tidak alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf jadi orang membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 hasanat 30 pahala kebaikan jadi tilawatil Quran sama kita sepakati adalah perkara yang baik untuk dikerjakan tetapi kalau kita renungkan Kitabullah Al-Qur'an sebagai kalamullah, kumpulan firman-firman Allah taala, ucapan-ucapan Allah taala, tentunya dia diturunkan bukan hanya untuk kita kemudian bisa mendapatkan pahala. tetapi yang sangat penting adalah sebagaimana firman Allah yang sekarang hari-hari sekarang ini sering kita dengar dibacakan oleh para imam tarawih, para penceramah-penceramah tarawih, ya, para mubaligh, para ustaz di bulan Ramadan. Ayatnya jelas sekali mengatakan Syahrul Ramadhan quran wal -furqan. Bulan Ramadhan Bulan awal mula Al-Qur'an diturunkan. Nah, apa maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an? Allah jelaskan dalam ayat ini. Pertama, Al-Qur'an itu hudallinnas, petunjuk bagi segenap segenap manusia. Ya, yang kedua bayina tin minal huda penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu ya jadi Al-Quran ayat-ayatnya itu menjelaskan ayat-ayat lainnya saling menjelaskan satu ayat dengan ayat lainnya ya, terus yang ketiga Al-Quran itu turun sebagai sarana kita mempunyai kejelasan Al-Furqan membedakan mana yang hak, mana yang yang batil, karena di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang dibolak-balikkan ya, khususnya oleh mereka yang punya otoritas, punya kuasa. Mereka merasa berhak untuk ya apa-apa yang tampil sebagai al-haq, sebagai kebenaran, dicoreng-moreng sehingga menjadi tampil seperti batil. Atau sebaliknya, apa-apa yang batil ya, yang mereka dukung, mereka hiasi, mereka dekorasi, mereka make up sedemikian rupa sehingga kelihatan seolah al-haq. Ya. Ini menyesatkan sekali. Nah kalau kita nggak punya al-furqan, kemampuan membedakan hak wal-batil, niscaya kita bisa gampang terjebak. Akhirnya kita menyatakan yang batil itu al-haq, yang hak itu justru al-batil. ya Dan kita jadi tersesat ya, di dunia ini. Nah jadi Al-Quran turun bukan sebagai kitab yang dibaca dalam kerangka mendapatkan pahala belaka, bukan. Itu iya, itu salah satu sasarannya. Tapi sasaran yang lebih penting adalah, Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap segenap manusia. Ya. Dan dia tidak mungkin jadi petunjuk kalau seandainya kita tidak faham isinya. Makanya berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan sekedar tilawah, bahkan bukan sekedar tahfidz menghafalkannya. Tapi ada satu kewajiban yang sangat penting namanya tadabur, ya. memahami maknanya memperhatikan isinya ya bahkan kalau orang tidak melakukan kewajiban tadabur sekalipun dia rajin tilawah sekalipun dia rajin menghafal ada ancamannya dari Allah Ta'ala ancamannya berbunyi afala yata dabarun al-qur'ana amala kunubin surat Muhammad juga ayat 24 artinya Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an memperhatikan isinya, memahami maknanya, ataukah hati mereka sudah terkunci. Ya, Jadi ada ancamannya kalau nggak mau tadabur. Kalau tilawah nggak dikerjakan, di dalam Al-Quran ada ancamannya. Kalau menghafal Al-Quran, dikerjakan, di dalam Al-Quran ada ancamannya dari Allah. Tapi kalau kita nggak tadabur Al-Quran, itu ada ancamannya. Ancamannya apa? Hati ini bisa-bisa jadi terkunci. Sekalipun, rajin tilawah sekalipun punya kemampuan hafalan tapi kalau tidak pernah tadabur Al-Qur'an ya enggak dapat itu yang namanya keterbukaan hati untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala padahal tadi sudah disebutkan target paling pertama Al-Qur'an diturunkan oleh Allah taala agar menjadi hudal linnas petunjuk bagi segenap segenap manusia nah jadi artinya apa kembali sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita Ya Berislam ini termasuk bertauhid ini Itu sangat amat diharuskan kita berlandaskan ilmu Pengetahuan, pemahaman ya. Sebagaimana juga kita Untuk bisa menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi segenap manusia Kita sendiri harus paham apa isi Al-Quran ya, Kita tidak dibenarkan berinteraksi dengan Al-Quran Seolah-olah Al-Quran ini kitab suci Yang kemudian kita cuma ngejar pahalanya doang gitu kan Tapi gak ngerti isinya ya Ya Al-Qur'an ini harus ya pelan tapi pasti kita pahami gitu ya baik. Nah jadi Saudaraku rahimakumullah maka dalam kesempatan yang baik ini saya membatasi tema mengokohkan akidah keluarga ini pada upaya memahami kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Dan dari kalimat tauhid yang mengandung empat kata ini la ilaha illallah ya ada satu kata yang sebenar-benarnya kita belum paham dari empat kata ini yaitu kata ilah ya. kata ilah ini sering diterjemahkan dengan Tuhan ya kan gitu la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah begitu nah kata Tuhan ini sendiri bagi kebanyakan kita orang Indonesia, kita nggak benar-benar paham apa sih Tuhan itu. Kita nggak paham. Malah kalau Anda pelajari sejarah kata Tuhan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini, dia asal asalnya dari bahasa Sansekerta. Ya? Dalam bahasa Sanskerta ada dua kata, ada kata tu, ada kata hiang, dipersatukan jadi Tuhan. Nah tu itu artinya pimpinan. ya. Sedangkan hiang itu artinya para dewa. Jadi tuhyang itu artinya pimpinan para para dewa. Nah bayangkan kalau seandainya kata Tuhan ini kita kembalikan kepada makna kesejarahannya. Berarti la ilaha illallah bisa diartikan tidak ada pimpinan para dewa selain daripada Allah. Kira-kira terjemahan itu benar apa salah? Ya pasti salahnya. Karena apa? Karena kita umat Islam tidak ada mengimani adanya dewa-dewa yang banyak kan gitu, Enggak ada. Terus ini pimpinannya tidak. Justru kalimat Tauhid ini kalimat yang ingin menghapuskan segala kemungkinan pengkultusan, ya pengagungan, pendewaan siapapun, apapun di muka bumi ini untuk kemudian hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Nah jadi kita akan batasi lagi kalimat Tauhid ini, lebih dalam lagi kita batasi, kita akan bicarakan tentang kata ilah. ya. Nah, kalimat La ya kita akan membatasi pada kata ilah. Dan kata ilah ini nanti ternyata ada tiga makna pokok yang perlu difahami. Ya, sebenarnya maknanya banyak dalam bahasa Arab, tapi ada tiga makna yang paling utama dari kata ilah, yang jika ini saja sudah kita pahami dan kita hayati dan kita kunyah-kunyah kita berinteraksi dengannya dia sudah akan menghasilkan diri kita menjadi insyaallah al muahid ya seorang ahli tauhid yang sejati yang sebenar-benarnya ya nah ini tadi ayat yang memerintahkan tentang keharusan memahami kalimat tauhid Allah Ta'ala berfirman فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak, melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu, dan bagi dosa kaum mukmin laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Ya, jadi ada ada perintah fa'lam yang kita harus pahami tidak sebatas bermakna ketahuilah seolah-olah kayak pengumuman gitu. Ya pengumuman hari ini ada kereta dari BSD menuju ke Depok begitu jam sekian jam sekian jam sekian. Ya, ini pengumuman mau peduli mau nggak peduli terserah. Mungkin yang peduli, yang punya kepentingan saja, yang nggak punya kepentingan naik kereta menuju ke Depok nggak akan melihat itu pengumuman itu. Tapi di sini makna fa'lam itu lebih dalam dari sekedar pengumuman. Ini adalah perintah untuk ilmuilah, fahamilah, kajilah, renungkanlah apa itulah ilahillah. Begitu. Makanya ada perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah. Kemudian mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa-dosa orang beriman laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ini secara tidak langsung sudah memberikan apa namanya pesan tersirat, bahwasanya kalau kita sudah melakukan upaya memahami la ilaha illallah, nanti kita akan sadar bahwa diri kita ini ternyata banyak dosanya dalam kaitan dengan makna la ilaha Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat banyak dosanya dalam kaitan dengan Lahilahilahilah, kalau kita sudah paham maknanya, tapi kalau kita nggak paham, kita kayak merasa fine-fine saja. Yang penting gue udah ngucapin lailailahilahilah, berarti surga di tangan kan gitu. Ya? Padahal tidak demikian, ada hal-hal berikutnya harus kita penuhi sebagai syarat-syarat untuk berlahilahilahilah yang sejati. Ya? Nah, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang ini agak sedikit fast forward ya, kita maju ke depan. Nabi Muhammad lima 15 abad yang lalu memberikan kita arahan, memberikan kita petunjuk, ya kan? Bagaimana kita nanti jika dipanjangkan umurnya sampai ketemu puncak fitnah, ya? Di akhir zaman. E, mungkin saya mau ngecek ya yang hadir kemarin. Puncak fitnah itu apa? Hmm? Gajal, ya? Jadi, Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu. Kalau puncak fitnah sudah muncul, ya? Ada hal yang mesti dikerjakan. Ini dia arahannya. Iyah rujua'anafikum faana haji juhudunakum. Kata Nabi Muhammad Sallallahu jika Dajjal muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu masih hidup bersama-sama kita, ya, aku akan mengalahkannya, ya, bukan kalian. Ya. Jadi Nabi itu memberi garansi. Kalau si Dajjal ini muncul sedangkan aku masih hidup, kalian tenang saja semuanya. Biar aku yang tekel, aku yang atasi, aku yang hadapi dia. Ya kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Kalian duduk manis saja. Biar aku yang atasi dia. Namun ada lanjutannya, wa fikum. Namun bila si Dajjal itu muncul sedangkan aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian seperti kita sekarang ini, ya kan? Kita sekarang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Ya, nah kalau Dajjal tiba-tiba muncul sekarang ini, apa yang mesti kita kerjakan? Nah, Nabi jelaskan, famruun hajiju nafsihi ala kulli muslimin. Ya, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri. Ya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya you're on your own, ya kan? Kalian masing-masing harus menyelamatkan diri masing-masing, gitu. Tapi dikasih kunci Gak cuman menyelamatkan diri masing-masing, lalu gak jelas harus ngapain. Kuncinya apa? Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Ya? Dan Allah Ta'ala akan menjadi penggantiku atas setiap muslim. Jadi artinya ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, terus Dajjal muncul, umat Islam ketemu dengan Dajjal. ya Kan gak ada Nabi yang akan mengatasinya, yang menghadapinya. Ya maka yang kita harus segera jadikan tempat bergantung kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah yang akan menjadi pengganti kehadiran Nabi SAW, ya untuk menghadapi si Dajjal ini Begitu. dan itu berarti apa? berarti kita semua masing-masing harus mengokohkan koneksi kita hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin Rabbus Samawati Walab ya, Rabnya langit dan bumi, rapnya segenap alam semesta Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan lain untuk bisa mengokohkan koneksi kita dengan Allah taala kecuali dengan memastikan tauhid kita itu murni, ya. Tauhid kita itu tegak ya. Tauhid kita itu makna-maknanya ya memang hidup begitu, ya. Nah, jadi masalah tauhid ini, ini masalah yang paling mendasar dalam kehidupan setiap muslim dan mukmin itu Sebab tauhid ini yang membedakan seseorang itu menjadi orang beriman, kah, atau jadi orang kafir, kah? Ya. Makanya, kalau Anda perhatikan, mereka-mereka orang-orang Barat yang akhirnya mendapat petunjuk Allah buta kemudian menjadi mu'allaf ya, untuk dia menjadi Muslim cukup sederhana sekali. Dia berikrar kalimat tauhid, "Ya syahadatain itu, ya, prinsipnya syahadatain itu." yang paling pokok itu kalimat yang pertamanya kan syahadatain artinya dua persaksian persaksian uluhiyah, ashadu alla ilallah dan persaksian risalah wa ashadu anna muhammadar rasulullah begitu nah jadi kalau kita bicara syahadatain inti syahadatain di mana pada persaksian la ilallahnya itu itu yang paling pokok ya jadi kalau orang tadinya bukan Muslim, terus kemudian dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan kesadaran bahwa ini adalah entrance ya, pintu masuk ke dalam agama Allah al-Islam ini, maka begitu dia mengucapkan La ilaha illallah, dia sudah jadi Muslim. begitu. Tetapi akan menjadi sempurna ketika dilengkapi dengan syahadat kedua. Karena syahadat yang kedua itu menunjukkan bahwa kita bukan saja beriman Allah sebagai ilahan wahidan ilah satu-satunya tetapi kita hanya mau mengilahkan Allah yang satu-satunya itu dengan cara yang dicontohkan Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara yang bikin-bikin bukan dengan cara seenak kita bukan dengan cara yang sifatnya enggak ada aturannya ya kan semua itu ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Kemudian mereka-mereka yang sewaktu di dunia tidak mau mengucapkan kalimat tauhid ini kelak di akhirat mereka akan menyesal. Ya. Dan penyesalan mereka itu berkaitan erat lagi-lagi dengan masalah pemahaman, lagi-lagi dengan masalah pengetahuan, lagi-lagi dengan masalah ilmu. Ya. Ini bunyi ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau mau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala jadi ini adalah ucapan ahli neraka di akhirat nanti karena mereka menyesal sewaktu di dunia mereka tidak mau melakukan dua hal pertama mereka tidak mau melakukan kegiatan menyimak mendengarkan baik-baik ya seruan-seruan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh ya, kaum muslimin secara umum dan para dai secara secara lebih khusus ya jadi jangan salah ya Pak ya kita ini masing-masing sebagai muslim kita ini pada dasarnya adalah bagian dari komunitas nadzir nadir itu pemberi peringatan Pak jadi jangan anda kira yang memberi peringatan itu hanya para da'i, para pendakwah seperti saya begini, ya kan? Semua anda muslim itu pada dasarnya adalah nadhir, adalah pemberi peringatan. Makanya ada hadis bunyinya, jika engkau melihat seorang laki-laki berjalan dari rumahnya menuju ke masjid karena adanya panggilan azan, Ya, dia berwudhu, dia berjalan ke masjid, lalu dia ikut sholat berjamaah, maka saksikanlah bahwa dia orang beriman. begitu. Ya kan? Nah jadi semua gerak-gerik seorang muslim, ya seharusnya itu secara otomatis bagi orang di luar islam, itu menjadi nadhir, menjadi peringatan bagi mereka. Yang mestinya mereka fikirkan, yang mestinya mereka perhatikan, yang mestinya mereka mengambil pelajaran dari perilaku orang muslim itu. Nah tapi nanti di akhirat, karena mereka selama ini ketemu muslim, jangankan mengambil pelajaran, jangankan menyimak, jangankan berpikir ya kan, mereka malah memberi tuduhan-tuduhan jelek kepada umat Islam. begitu ya, akibatnya apa? Ya di akhirat mereka mau tidak mau akan masuk, masuk neraka. Karena mereka sesungguhnya tidak mau menggunakan akal mereka, tidak mau menyimak ya kan, reminders ya peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh kaum muslimin secara umum dan secara khusus dari para da'in begitu ya sebab jangan lupa ya kita semua ini sebagai komunitas kaum muslimin kaum-kaum beriman ya kan Allahu ta'ala gambarkan dalam surat Ali Imran ayat 110 kita ini sebenarnya punya julukan yang sangat mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala julukan kita kaum muslimin ini apa Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini, kaum muslimin, adalah sebaik-baiknya umat yang Allah hadirkan kepada seluruh umat manusia lainnya. Dan kenapa kita dapat gelar khaira ummah ini, umat yang terbaik ini? Karena tiga hal, tiga kegiatan. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian disebut umat yang terbaik karena kalian senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik. Kedua, ya, mencegah dari yang mungkar perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kalian senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita semua, kehadiran kita kaum muslimin, dimanapun di muka bumi ini, harusnya memainkan peranan seperti itu. Begitu dan karenanya saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini Masing-masing kita ini pada dasarnya dalam batas-batas tertentu Adalah nadir, pemberi peringatan begitu ya Maka jangan kita e, mengecilkan arti menjadi seorang muslim ya, Bahwa kita sudah menjadi muslim saja Ini sudah kenikmatan yang luar biasa pak ya, Karena tidak semua manusia mendapatkan yang namanya privilege Yang namanya keistimewaan untuk dimudahkan bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang menyebabkan orang itu dianggap entering the religion of Allah, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu enggak cukup hanya dengan mengucapkannya, mengikrarkannya kan ada konsekuensi-konsekuensi berikutnya yang perlu dipenuhi, tapi ini adalah pintu gerbang yang paling awal ya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada pembedahan empat kata kalimat tauhid tersebut ya. Jadi ada kata la yang artinya tiada atau tidak ada. Kemudian ada kata ilah yang sementara ini kita terjemahkan dengan Tuhan karena memang bahasa Indonesia terjemahannya demikian. Illa artinya selain daripada atau kecuali Allah ya, Allah. Allah itu nggak bisa diterjemahkan, Pak. Allah itu nama. Yang namanya nama itu nggak bisa diterjemahkan sekalipun punya arti tapi nggak boleh diterjemahkan karena itu nama ya misalnya ada seseorang namanya Pak Nur ya Nur itu dalam bahasa Arab artinya apa cahaya ya tapi kalau di tengah jalan kita ketemu dengan Pak Nur tiba-tiba kita panggil Pak Cahaya dia nengok tidak dia nggak akan nengok karena namanya bukan Pak Cahaya sekalipun Nur artinya cahaya kita harus panggil dia dengan namanya Pak Nur, baru dia nengok. Nah begitu juga dengan Allah, Allah itu nama khusus dari ilahuna, ilah kita bersama, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Maka Allah ini tidak bisa diterjemahkan, dia artinya ya Allah, begitu. Namanya Allah, ya berarti kita memanggilnya Allah. Dan karenanya la ilaha illallah ilah kalau diterjemahkan tidak ada ilah selain daripada Allah, sudah. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, pernah ada tokoh sekuler di negeri ini, ya, yang pulang-pulang dari Amerika, ya, menerjemahkan kalimat La ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada Tuhan t kecil selain Tuhan t besar, ya, pernah tahu itu? Ya, ada itu, ya, seorang tokoh yang dikenal tokoh Islam. Tapi pulang-pulang bawa ajaran yang aneh gitu dan salah satu ajaran aneh dia adalah dia menerjemahkan kalimat la ilaha dengan tiada Tuhan t kecil jadi tulisan Tuhannya t kecil selain Tuhan t besar <laughs> ya ini ngawur ini karena apa berarti Allah dia terjemahkan dengan kata Tuhan tapi pakai t besar nggak bisa Allah itu Allah nama dari Allah ilah kita bersama tidak boleh di, diganti dengan dengan apapun begitu ya. Nah sekarang dari empat kata ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ada kata yang paling misterius bagi kita umat Islam Indonesia yang tidak berbahasa Arab yaitu kata ilah. Kata ilah ini diterjemahkan dengan kata Tuhan. Padahal tidak semua kita kalau ditanya Tuhan itu apa kita tuh bisa menjelaskan. Bingung sekali kita apa sih Tuhan ini gitu. Nah, apalagi kalau Anda disuruh wirid, suruh zikir kata Tuhan berulang-ulang. Jadinya apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ngeri sekali. Ya kan lama-lama yang Anda panggil siapa? Hantu. Gitu, ya kan? Nah, jadi ini menjadi kunci dari pemahaman kita dari kalimat tauhid. Ya. Nah, karenanya dalam kesempatan baik ini, mari kita sedikit pelajari dari segi bahasa Arab apa sih makna ilah, ya? Makna ilah itu banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak makna ilah itu, ada tiga yang paling mewakili dari makna ilah itu. Yang pertama, ilah itu bermakna mahbub, yang dicintai. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ilah bermakna matbu, yang dipatuhi, yang ditaati, ya, yang diikuti. Terus yang ketiga, merhub, yang ditakuti. Ya. Jadi kalau boleh kita sederhanakan, kodenya, sandinya, itu tiga huruf. L, O, F. Love, cinta, obedience, kepatuhan, dan fear, rasa takut. Ya. L, O, F jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekurang-kurangnya harus mengandung pengertian satu la mahbubah illallah tidak ada yang dicintai selain daripada Allah kedua dia harus mengandung pengertian la matbu'ah illallah tidak ada yang dipatuhi, diikuti, ditaati selain dari, dari Allah dan yang ketiga La ilallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada daripada Allah. Ya. Jika ada diantara kita mengucapkan kalimat ashadu alla ilallah dengan pengertian satu ashadu alla ma'huba ilallah, dua ashadu alla matbu'a ilallah, tiga ashadu alla merhuba ilallah, lalu kita benar-benar kunyah-kunyah makna ini pak? selesai sudah, kita menjadi ahli tauhid Itu. tapi yang penting dikunyah-kunyah, dihayati betul. yang penting anda benar-benar meyakini, gak ada yang saya cintai selain dari Allah anda meyakini, gak ada yang akan anda patuhi selain dari Allah, dan anda juga yakini gak ada yang akan saya takuti selain daripada daripada Allah, kalau tiga hal ini sudah tertanam dalam diri seorang manusia, hamba Allah Masya Allah dia bisa dikatakan al-muwahid Ahli Tauhid yang sebenar-benarnya Nah sekarang coba kita Dalami satu persatu ya Mahbub yang dicintai Ayat tentang Mahbub ini diwakili dalam Surat Al-Baqarah ayat 165 Allahu Ta'ala Berfirman Wa minan nasi man yattakhidu Minjunillahi anda Dan Kahubbillah dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah Ta'ala ya Jadi Allah menggunakan kata anda dan anda dan itu tandingan-tandingan ya. Tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ada manusia mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi seharusnya dia mencintai Allah kepada seperti itu, dia malah mencintai selain Allah yang seperti itu. Contohnya misalnya termasuk yang sering dijadikan tandingan adalah harta Orang menjadikan harta sebagai tandingan Allah dan dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Ya kan? Maka jika ini tertanam dalam diri seseorang, maka orang ini akan menjadi orang yang paling risau ketika hartanya berkurang dan dia akan menjadi orang yang paling tenang ketika hartanya bertambah. Gitu, ya kan? Karena apa? Karena dia jadikan harta itu tolok ukur ya sesuatu yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Maka kalau dia harus berpisah dengan harta, dia galau, dia risau, begitu, nggak tenang, gitu. Mungkin ini masih terlalu abstrak ya. Contohnya yang lebih konkret lah. Jika ada seseorang karena sudah mencintai harta dan mencintainya sebagaimana harusnya mencintai Allah, begitu dia pergi, tahu-tahu di tengah perjalanan dia sadar dia lupa bawa dompet yang ada uangnya, panik dia. Nah kalau panik, ini tanda-tanda buat diam-diam harta telah menjadi apa tandingan bagi dia ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. atau kalau ada seseorang ya dia merasa bahwa dia mencintai katakanlah selain daripada harta jabatan ya ada orang mencintai jabatan sebagaimana harusnya mencintai Allah ta'ala nah ini orang seperti ini pak akan menjadi orang yang mempertahankan jabatannya at all cost apapun biaya yang harus dia tempuh apapun cara yang harus dia lakukan dia akan berusaha mempertahankan jabatannya dan dia akan ibaratnya langsung sakit kalau tiba-tiba jabatannya dicabut dia tiba-tiba diberhentikan dari jabatan itu ya, karena apa jabatan telah menjadi anda dan telah menjadi tandingan ya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalimat yuhibbunakum ka mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah itu maksudnya mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mestinya mereka mencintai Allah. Mestinya kepada Allah seperti itu, dia kepada selain Allah seperti itu. Gitu. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Nah, karena sesungguhnya di dalam ajaran Islam saya sekarang mengajukan pertanyaan kepada jamaah sekalian tadi kan kata mahbub ini ya kalau dia menjadi pengganti kata ilah jadinya la ilallah. tidak ada yang dicintai selain Allah pertanyaan saya kalau kita mengatakan tidak ada yang dicintai selain daripada Allah apakah itu maknanya dalam ajaran Islam sama sekali kita nggak boleh mencintai selain Allah apakah itu maknanya? Hah? siapa yang bilang tidak? Ah, tidak kenapa tidak? apa? kadarnya oke okay, ya. jadi kalau kita mengatakan tidak ada yang dicintai selain dari Allah itu bukan bermakna mencintai selain Allah itu haram tidak kita boleh mencintai misalnya anak kita kita mencintai orang tua kita kita mencintai istri kita gitu ya, ya ingat ya istri kita bukan istri orang Gitu, ya nah itu itu halal itu boleh tapi ada syaratnya syaratnya dua syarat pertama cinta kita kepada selain Allah tidak boleh setara apalagi melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangankan melebihi setara aja nggak boleh sebab kalau setara kena ayat ini membentuk tandingan-tandingan selain Allah, yang dicintai sebagaimana mestinya mencintai mencintai Allah gitu. nah, jadi pertama syaratnya boleh mencintai selain Allah asalkan tidak setara apalagi melebihi mencintai Allah Ta'ala, satu syarat kedua semua yang kita cintai selain Allah Ta'ala haruslah kita cintai fillah, karena Allah ya saya ulangi, syarat kedua boleh mencintai selain Allah adalah kita mencintainya fillah, karena Allah, bukan karena yang lain, contoh misalnya ada orang mencintai, menyukai, senang nonton film porno, gitu. ini namanya mencintai karena Allah tidak, ini bukan mencintai karena Allah, ini mencintai karena syahwat, ya karena mengikuti apa namanya hawa nafsunya ini bukan karena Allah tapi lain halnya misalnya seseorang mencintai menyukai senang sholat misalnya begitu nah ini namanya mencintai sesuatu karena karena Allah boleh begitu mencintai anak kita karena memang diperintahkan sama Allah Ta'ala agar kita punya rasa kasih sayang dengan anak kita Gitu. sebab tanpa kasih sayang kepada anak nggak mungkin kita mau membesarkan dia nggak mau nggak mungkin kita mau mengurus dia nggak mungkin kita mau mengeluarkan harta kita demi ya keselamatan kemaslahatan anak kita gitu nah jadi ini cinta karena Allah mencintai ibu kita ya bahkan harus ya, karena itu termasuk yang Allah perintahkan wabil waliday ini eh kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai menjawab pertanyaan seorang sahabat Ya Rasulullah, siapakah manusia di muka bumi ini Yang harus aku muliakan paling pertama Kata Nabi, Ummuka ibumu Setelah itu siapa ya Rasul? Ummuka ibumu Setelah itu siapa ya Rasul? Ummuka ibumu Setelah itu siapa ya Rasul? Waliduka ayahmu ya Jadi bayangkan Ya, kita memuliakan ibu kita itu sampai harus tiga kali lipat daripada memuliakan ayah kita. Saking Allah taala ya memerintahkan setiap hamba Allah untuk hormat kepada ibunya, kepada orang tuanya khususnya ibunya. Nah, jadi mencintai ibu itu sendiri itu harus firlah karena Allah taala begitu ya. Jangan karena selain selain Allah. Baik. Mencintai istri, ya kan? Boleh tidak? Ya boleh, tapi mencintai istri itu harus fillah karena Allah. Sebab, kalau kita tidak mencintai istri kita karena Allah, misalnya kita mencintai hanya karena syahwat, ya bisa jadi ada orang mencintai istrinya karena syahwat semata. Akibatnya apa? Akibatnya ketika istrinya nyeleweng, tidak mengikuti aturan Allah, tidak tunduk pada syariat Islam, ya kan? Kita nggak mau negur dia karena apa karena takut kehilangan cinta dia tapi kalau kita mencintai istri kita karena Allah maka ketika istri kita nyeleweng kita segera tegur kita segera melakukan aktivitas tawasobil hak memberi nasihat kebaikan kebenaran tawasobis sabar memberikan nasihat kesabaran tawasobil marhamah memberikan nasihat untuk ya saling berkasih sayang begitu ya tapi kalau seandainya kita mencintai istri kita bukan karena Allah juga nggak memenuhi cinta yang halal cinta yang benar ya Nah jadi e, begitu ya Nah kemudian yang berikutnya ada kaedah dasar ya dalam urusan cinta dan benci di dalam ajaran Islam ya ini dia bunyi hadisnya sebenarnya hadis ini diawali dengan pertanyaan Nabi Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tahukah kalian Ma al iman. Apakah ikatan iman yang paling, yang paling kuat Yang paling inti Yang paling pokok Begitu Maka sahabat bertanya Bapak menduga-duga Yang satu bilang Salat ya Rasulullah Hasanan Bagus kata Nabi Tapi rupanya Nabi tidak memaksudkan itu Yang lain lagi menjawab Saum ya Rasulullah Berpuasa ya Rasulullah Hasanan Baik Kata Nabi yang lain lagi menjawab sodakoh Baik kata Nabi. Yang lain lagi menjawab pergi haji. Kata Nabi baik, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan pergi berjihad di jalan Allah taala. Baik kata Nabi, ya kan? Terus para sahabat masih masih bertanya-tanya. Jadi sebenarnya yang mana yang benar jawabannya? Akhirnya Nabi sendiri menerangkan. Nabi mengatakan inna ausata urul imani an tuhibba fillahi wa tubghida Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat, yang paling inti, yang paling pokok, ialah engkau cinta, suka karena Allah, dan engkau benci juga karena? Karena Allah. Begitulah. Ya. Jadi intinya iman itu, ya suka dan benci karena Allah. Begitulah. Ini penting Pak. Kenapa penting? Karena hari ini ada kesalahpahaman tentang agama. Banyak orang mengartikan agama itu semata-mata urusan cinta. Oh tidak. Yang namanya kita beragama itu harus memadukan antara urusan cinta dan urusan benci. Cinta karena Allah, benci juga harus karena karena Allah. Ada anggapan bahwa kalau ada unsur benci dalam beragama itu bukan agama yang benar. Oh tidak. Justru bagian dari agama yang benar itu adalah ada unsur benci di dalam beragama itu. Tapi bencinya harus karena Allah. Kalau nggak ada yang namanya benci, ya, di dalam beragama, akhirnya orang tidak bisa meninggalkan yang mungkar, Pak. Orang kenapa bisa meninggalkan yang mungkar? Karena meyakini itu mungkar. Sedangkan yang mungkar itu diperintahkan untuk kita apakan? Kita hapuskan dari muka bumi ini. Kita taklukkan, kita kalahkan, kan begitu. Ya. Kalau nggak ada unsur benci, nggak mungkin seseorang itu bisa bermusuhan dengan yang Allah katakan sebagai musuh kita. Musuh kita siapa? Hm? Musuh kita siapa? Syetan. Ya? Kalau seandainya beragama itu semuanya murni urusan cinta, terus lalu kita harus mencintai syetan? Ya nggak kan? ada ceritanya mencintai setan setan itu mesti dibenci. Karena dia musuh kita, nggak ada ceritanya kita dengan musuh tiba-tiba rangkul-rangkulan, senyum-senyuman, duduk bareng, pegangan, jabatan tangan, ya kan? Terus bikin musyawarah rapat bersama, nggak ada cerita apa nggak ada kompromi dengan musuh, musuh ya diperangi, musuh bukan diajak apa namanya diskusi, bukan diajak bekerja sama begitu. Dan tidak mungkin kita memusuhi satu pihak kalau kita nggak membencinya, gitu. Nah jadi kebencian karena Allah itu adalah hal yang yang sah dalam beragama ini bahkan dia bagian dari inti keimanan ya paling kuat iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena karena Allah ya karena sekarang kan ada tuh hukum aturan undang-undang yang berbunyi apa ujaran kebencian nah kalau ada ujaran kebencian seseorang itu berhak untuk ditangkap berhak untuk dipidana kan gitu ya Memangnya ujaran kebencian nggak boleh, wajib hukumnya, asalkan bencinya benar arahnya, gitu. Nah kenapa sekarang ini ujaran kebencian itu di, di, dianggap sebagai tindakan kriminal, ya kan? Karena sesungguhnya ada pihak yang paling nggak suka dibenci, siapa itu? Yang berkuasa, yang punya otoritas, gitu. Padahal yang punya otoritas itu manusia, yang kadang bisa benar, kadang bisa, bisa salah, Ya. Jangankan yang punya otoritas siapapun, anak kita sendiri kadang bisa benar, kadang bisa bisa salah. Gitu. Nah, karenanya ya ini harus benar-benar kita kita tanamkan dalam diri kita. Nah, terus yang berikutnya masih dalam kaitan kerangka mahbub ya. Ilah sebagai yang dicintai Islam memberikan tiga indikasi manisnya iman. Jadi kapan iman itu dinilai <tuh> Alhamdulillah Kapan iman itu dinilai Menghasilkan kemanisan ya? Atau e, Kenikmatan Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW <tuh> ya, Nabi bersabda Ada tiga perkara Yang apabila ada pada diri seseorang Dia akan bisa Mendapatkan manisnya iman jadi iman itu bisa dirasakan lezat Bisa dirasakan manis Jika terpenuhi syarat-syaratnya Syarat pertama apa? Ayyakunallahu Warasuluhu Ahabba ilaihi mimma siwahuma Yang pertama Allah dan Rasul Dijadikan lebih dia cintai Daripada selain keduanya Ya Jadi kalau kita mau merasakan lezatnya iman Pak Kita harus menempatkan Priority of love, prioritas cinta kita itu kepada Allah satu dan kepada Rasul dua. Yang lain-lainnya harus di bawah itu, ya. Mencintai orang tua, mencintai pekerjaan, mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai istri, ya kan? Mencintai negeri sendiri, ya kan? Itu semua harus di bawah kecintaan kita kepada Allah dan dan Rasul. Ya. Kalau Allah dan Rasul sudah paling top kecintaan kita, ini salah satu syarat. Merasakan lezatnya iman sudah ada dalam diri kita. Yang kedua kata Nabi, ya, Wa la illa Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Nah ini yang tadi saya katakan. Kita hendaknya belajar untuk mencintai seseorang karena Allah. Jangan mencintai seseorang ya karena sebab-sebab selain Allah. Misalnya sebab ya gue demen aja sama dia gitu. Lo kenapa sih demen banget dengerin lagu-lagu Beatles? Ya enak aja gitu, seneng aja gue, gitu kan? Nah ini sebenarnya bukan cinta karena Allah, ini cinta karena nafsu, karena syahwat, gitu. Lo kenapa sih masih masih aja ngabisin waktu nonton Netflix gitu, ya kan? Ya abis godoyan, gitu, ya kan? Makanya kata hobi, hobi, ya itu dari bahasa Arab pak. Hobi, kecintaanku itu ya kan hobi orang punya hobi kecintaannya nah cuman pertanyaan berikutnya harus kita ajukan ini hobi gue ini karena Allah apa nggak kalau karena Allah silahkan dipelihara tapi kalau hobi ini karena syahwat karena hawa nafsu ya maaf harus ditinggalkan pak kita nggak boleh meneruskan kebiasaan kita tenggelam dalam hobi-hobi yang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan karena Allah itu ya? jadi harus kita biasakan pak ya dan buktinya itu harus ada. Bukti kita mencintai istri kita karena Allah adalah apa? Kalau istri kita benar, kita puji dia, kita sampaikan apa namanya ungkapan rasa senang kita bahwa dia telah melakukan kebaikan, dia telah taat pada Allah. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah, kita harus tegur. Itu namanya kita cinta sama istri kita karena Allah. Tapi kalau kita cinta sama istri kita karena semata-mata nggak mau kehilangan cinta dia, yang berarti hawa nafsu, ya kan? Maka istri kita udah melakukan pelanggaran-pelanggaran juga kita diemin aja. Ah, daripada ribut, daripada cerai, gitu, daripada pisah gitu kan. Padahal sebenarnya ya nggak boleh, kita nggak boleh membiarkan. Ya. Siapapun, dan itu bukan hanya istri ya, siapapun orang di sekitar kita, ya harus kita latih untuk kita cintai karena karena Allah. Makanya di dalam uhuwah islamiyah, persaudaraan islam itu, itu harus ada bukti-buktinya. Dan buktinya yang paling utama adalah tiga hal, Pak. tawa sobil hak, tawa sobil sober, tawa sobil marhamah. Membiasakan untuk saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, dan saling menasehati dalam kasih sayang. Ya, Bukan suatu kumpulan orang-orang yang berukhuah islamiah namanya, kalau sudah melihat saudaranya keliru, didiamin aja, dibiarinin aja, dengan alasan, ah gak mau ribut, ah. Gitu, ya itu bukan uhuah namanya uhuah itu adalah kita memberikan hak saudara kita untuk kita tausiah untuk kita berikan nasihat ketika memang dia keliru memang dia menyimpang ya. itu bukti kecintaan kita kepada dia karena karena Allah nah terus yang ketiga Nabi katakan fil kufri ya indikasi Manisnya iman yang ketiga adalah seseorang itu benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci kalau dirinya dilemparkan ke dalam api, api neraka. Ya. Jadi kita masing-masing mungkin punya latar belakang dulunya pernah melakukan dosa-dosa yang sekarang sudah kita taubati. Gitu, ya kan? Nah kalau kita ingin benar-benar taubatan nasuhah, maka kita harus membenci perilaku-perilaku yang sudah kita taubati tersebut, sebagaimana kita benci kalau diri kita dilemparkan ke api, ke api neraka, gitu. Misalnya ada diantara bapak-bapak yang selama ini apa namanya terlibat dalam riba, gitu ya. Terus akhirnya dalam proses ikut ngaji, ikut taklim, ikut ceramah, ya kan akhirnya menyadari, oh riba ini mesti ditinggalkan, karena ini bukan dosa kecil, tapi ini dosa besar. Ya, dosa yang ancamannya fakzan lebih harbi minallahi Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada siapapun yang doyan dengan dengan riba ya kan nah terus akhirnya anda tinggalkan nah maka untuk selanjutnya kalau anda ingin rasakan manisnya iman anda setiap kali ada orang ngajak riba lagi anda harus benci ajakan itu sebagaimana bencinya anda mau dilemparkan ke dalam api api neraka atau misalnya di antara bawa bapak, ada yang sudah tahu batang nasuha dari menjadi ahli hisab. Ya, tahu ahli hisab, ya kan? Jadi perokok gitu, ya. Setelah ngaji sekian lama, setelah ikut taklim, setelah ceramah-ceramah, mendengarkan akhirnya sadar, "Wah, jadi ahli hisab ini enggak benar nih, ya kan?" Yang benar jadi ahli ru'yat. ya <laughs> enggak, bukan ahli ru'yat, ya. Artinya, ya udah talak tiga dengan dengan sigaret, ya kan? Dengan rokok. Nah, semenjak Anda sudah telak tiga dengan rokok, maka setiap ada orang ngajak Anda untuk merokok lagi, Anda harus membenci ajakan itu. Sebagaimana Anda benci kalau Anda dilempar ke api neraka, itulah yang menyebabkan Anda benar-benar akan apa namanya merasakan lezatnya keimanan. Ya, seperti yang saya tanyakan kemarin, ya, dulu sholatnya sempat berjarak. Terus akhirnya ditinggalkan sekarang rapat sholatnya ya kan? Nah kalau tindakan meninggalkan sholat yang nyentrik dulu itu ya jadi rapat sekarang ini karena alasan syariat ya kan? Karena alasan keimanan ya. Maka kita harus benci kalau sampai disuruh untuk ber, berjarak lagi harus kita benci sebagaimana bencinya kita dilemparkan ke di dalam api. Api neraka itu akan menyebabkan lezatnya iman ada dalam diri kita. Tapi kalau sebab rapat sekarang gara-gara statistiknya udah landai gitu kan. Ya nanti tinggal tunggu aja statistiknya meroket lagi ya kan ada lagi varian baru gitu kan. Ayo ya, udah berjarak lagi naudzubillah ya. nggak akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya, lezatnya iman ya. Nah, terus yang terakhir dalam rangka kita benar-benar menjadikan Allah sebagai al-Mahbub yang kita cintai ya. Maka ini ada doa yang Allah sendiri ajarkan dalam Al-Qur'an tetapi Nabi sudah merumuskan kata-katanya sebagai berikut. Allahumma habbib al iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih kufra wal fusuqa wal asyana wa ja minal rasyidin. Ya Allah, tanamkanlah hati kami ke dalam hati kami cinta akan iman dan hiasilah iman itu di dalam hati kami. Dan tanamkanlah ke dalam hati kami kebencian akan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami golongan orang-orang yang terbimbing. Ya, Rasidin itu orang-orang yang terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita sekarang hidup ini di era fitnah di akhir zaman, di sekeliling kita begitu banyak al-fusuk, kefasikan, al-aisyan, kemaksiatan, ya, al-kufro, ya kan kekufuran itu banyak sekali di sekitar kita. Nah maka kita berharap kepada Allah Ta'ala ya, Al-hubbu Hubbul iman, ya kecintaan kita Kepada iman itu lebih mendahului Lebih mengatasi daripada Semua yang lain-lain tadi itu ya. Baik, ini yang pertama Yang kedua Matbu ya Ilah itu punya makna juga Matbu yang dipatuhi Yang ditaati, yang diikuti ya, Ayatnya berbunyi katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah patuhilah aku yang ngomong patuhilah aku siapa ini Nabi Muhammad sallallahu Allah memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, yang berarti menyampaikan kepada semua umat Islam termasuk kita, jika kalian benar-benar mencintai Allah, patuhi aku, ikuti aku. Ya, Niscaya Allah akan mencintai, mengasihi kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah maha pengampun lagi maha maha penyayang. Nah jadi bukti kita menjadikan Allah sebagai matbu adalah, kita menjadikan rasul sebagai matbu sebagai pihak yang kita patuhi, yang kita taati. Sebab Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengilahkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh teladan ya bukan sekedar contoh pilihan bukan, contoh teladan, contoh yang terbaik. Ya, Anda mau benar-benar mengilahkan Allah, mengilahkan Allah, mentuhankan Allah, maka ikuti Nabi dalam segala perkara. Ya, makanya syahadat kita dua bukan syahadat satu syahadat wahida tapi syahadat ada f ada dua ya ada syahadat tain ya kan nah syahadat yang kedua itu bukti bahwa kita dalam rangka menegakkan la ilaha hanya mau menempuh jalannya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya makanya termasuk kalau kita ditanya Ya Islamnya Islam apa kamu, ya kan? <tuh>, ya kan? Ya kita bilang Islam yang diperintahkan oleh Allah Taala dan dicontohkan oleh Rasul, gitu. Kita nggak akan jawab oh gue Islamnya Islam Nusantara, gue Islamnya Islam Liberal, gue Islamnya Islam Fundamentalis, gue Islamnya Islam militan nggak ada ceritanya. Islam itu perlu pakai embel-embel Pak. Karena kalau Islam pakai embel-embel berarti Islam itu nggak sempurna. Dia perlu tambahan sifat lain, ya. Saya Islam humanis, saya Islam modernis, saya Islam progresif. Ya, ini menandakan anda menganggap Islam itu nggak sempurna. Ya. Kalau anda sudah tahu Islam itu sempurna, ditanya Islam apa? Kamu ya Islam yang Allah perintahkan dan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. washhadubi hadubi Muslimun, saksikanlah kami ini kaum kaum Muslimin sebagaimana diperintahkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara rahimakumullah Urusan matbu ya, yang dipatuhi, yang diikuti, yang ditaati ini, ini termasuk urusan yang sangat sering menjermuskan seseorang ke dalam dosa syirik. ya Karena di dunia ini banyak pihak yang menuntut dirinya ditaati, dipatuhi, diikuti, seolah-olah dirinya itu tidak punya salah sama sekali. Ya padahal yang enggak punya salah sama sekali itu cuman Allah ta'ala dan Rasulnya begitu. Ya, tapi selain Allah dan Rasulnya enggak ada jaminan kebenaran mutlak ada pada pada mereka pada siapapun itu nah karenanya di dalam surat Al-Baqarah 167 Allah gambarkan tentang orang-orang yang punya ketaatan tapi ketaatannya keliru salah arah ya surat Al-Baqarah 167 dan berkatalah orang-orang yang mengikuti ini di akhirat ya, sudah di akhirat orang-orang yang mengikuti itu pemimpin apa rakyat yang mengikuti pemimpin apa rakyat Hah? rakyat ya jadi kebanyakan rakyat nanti akan berkata di hari berbangkit nanti Anna lana karratan, kama tabarra seandainya kami dapat kembali ke dunia pasti kami akan berlepas diri dari mereka para pemimpin-pemimpin itu mantan-mantan pemimpin waktu di dunia itu sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami begitu ya. jadi ini termasuk perkara yang paling sering menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan pak soal kepatuhan yang keliru, ketaatan yang keliru. Dan pihak yang paling sering sadar tidak sadar kita serahkan loyalitas kepatuhan kita yang keliru itu adalah pihak yang punya otoritas kepemimpinan. Begitu, ya. Makanya dalam urusan kepemimpinan ini Islam itu punya aturan yang sangat ketat, yang sangat jelas, yang sangat apa namanya? clear, begitu, ya. Gak boleh kita taat sembarangan. Kita taat itu harus dengan pemahaman, dengan kejelasan pengertian, ya, pengetahuan ya. Terus Allah lanjutkan ayat ini: "Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka." dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka Ya, dan ini sekaligus menjadi bukti ayat ini bahwa nggak boleh ada seseorang pun yang beralasan begini ya gue sih taat aja sama pemerintah kalau pemerintahnya salah ya kan dia yang masuk neraka eh enggak, ternyata yang masuk neraka bukan hanya dia gitu. kita juga bisa masuk neraka karena apa? karena kita nggak mikir paham ya pak? Ini penting sekali pak, kan orang Indonesia umumnya tuh inggi-inggi semua gitu loh. Orang yang mentalitasnya mentalitas inggi-inggi, ABS asal bapak senang gitu. Pokoknya kalau ngadepin ngadepin pimpinan itu kayak udah ngadep, ngadepin dewa, ngadepin Tuhan. Ya kita ini harus sadar pak, semua kita ini setara di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bahwa seseorang itu dapat jabatan kepemimpinan tidak serta merta bermakna kita boleh mentaati dia at all cost ya kan tanpa syarat nggak ada Pak Islam itu nggak begitu mengajarkan Islam itu mengajarkan bahwa kita semua menyerahkan kesetiaan menyerahkan kepatuhan itu harus mikir Pak kalau nggak mikir kita akan menyesal di akhirat nanti begitu ya sampai sini paham nggak Pak ya kan ini perlu saya garis bawahi ya karena di dalam dunia organisasi ya modern sekarang ini ya kan itu masih banyak orang-orang yang bermentalitas ABS asal Bapak senang gitu kita tidak boleh bermentalitas ABS Pak kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka ya. dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab an, Khalifah Umar pernah mengirim seorang sahabat mulia calon penghuni surga namanya Saad bin Abi Wakas radhiyallahu untuk menghadapi wilayah Persia Persia itu Iran ya dan di zaman itu Persia termasuk negara superpower jadi Umar bin Khattab ingin menjalankan tugas misi Islam yaitu menyebarluaskan Islam kemana-mana termasuk ke Persia maka dikirimlah Saad bin Abi Wakas dengan sejumlah pasukan Islam Ya, untuk menuju ke perbatasan Persia. Tapi Islam mengajarkan kita nggak boleh datang ke satu wilayah langsung perang aja gitu nggak boleh, ya kan? Kita harus bernegosiasi dulu, harus ada perundingan dulu. Maka setelah bikin kemah, Saat bin Mabuwwakos ngirim utusan untuk mengadakan perundingan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Persia, namanya Rustum. Maka dikirimlah seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Pergilah Rib'i bin Amir seorang diri ya, menunggang kuda menempuh padang pasir. Dari kejauhan dia lihat ada sebuah tenda, di depan tenda itu di pintunya itu ada karpet merah panjang sekali. Dia yakin ini tendanya Rustum. Dia pacu kudanya ke sana. Ternyata karpet tuh panjang sekali gitu ya kan karpet mewah gitu di padang pasir digelar gitu kan nah sehingga ribi bingung ini saya turun menghormati karpet ini cuma kok jauh banget saya udah berkuda sekian kan capek juga ya gitu tapi kalau seandainya saya apa namanya harus memenuhi itu nggak mungkin akhirnya dia naik kuda aja dia injek aja itu karpet ya kan nah begitu dia sampai di pintu depan Tenda itu dia turun dari kudanya. Ternyata setelah dia turun pun itu pintu tenda rendah sekali. Sehingga kalau dia masuk dia harus bungkuk-bungkuk atau rukuk ya kan. Sedangkan seorang Muslim yakin rukuk dan sujud itu hanya menjadi hak Allah Subhanahu SWT. Dia gak mau rukuk masuk-masuk rukuk gitu ya kan? Kurang ajar ini Rustum gitu kan? Saya disuruh rukuk masuk ke dalam tenda. Tenda dia. Akhirnya dia keliling cari pintu lain. Gak ada itu satu-satunya pintu. Akhirnya masuklah ribi bungkuk, ruku, tapi masuknya mundur, Pak Gitu, ya kan? Sehingga di dalam si rustum penyembah berhala api majusi musyrik ini, ya kan, mendapatkan apa yang lebih pantas dia dapatkan daripada penghormatan di ruku-ruku ini, ribi bin Amir. Nah, begitu udah masuk ribi melihat satu pemandangan seorang laki-laki di tengah-tengah ada sofa, tahu sofa ya, porsi panjang gitu dia sedang bertelekan santai gitu, yang lain semua berdiri pegang tombak, yakin sebenarnya Rib'i ini pasti Rustum, yang lain ini pasti anak buahnya kan cuma kan zaman itu nggak ada Facebook, ya kan? jadi nggak tahu wajahnya Rustum yang mana, gitu. sehingga akhirnya Rib'i nanya sama orang yang berdiri di sampingnya yang megang tombak hal anta Rustum, kamu Rustum ya? la, kata dia, bukan dia tanya ke yang sebelahnya lagi, "Lah, lagi katanya yang ketiga, begitu dia mau tanya lagi, udah gak sabar?" Rustum berdiri, dia langsung mengatakan, "Ana Rustum, ada turid ya Arab. Akulah Rustum, kamu apa, wahai Arab?" Dengan senyum-senyum, Ri mengatakan, "Oh, rupanya saya sedang berhadapan dengan suatu bangsa yang sudah kalah sebelum berperang." Wih, semantap! Ya, dari mana Anda bisa simpulkan itu? Ya, dari fakta ini dia bilang gitu. Ini fakta menunjukkan bahwa ini kaum yang satu sama lain saling menyembah katanya gitu, nggak ada kesetaraan dia bilang gitu, ya. Memangnya kaum bawa pesan apa dari Islam? Akhirnya dia terangkan. Ibta'atanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatil Rabbil ibad Allah Taala. Kami umat Islam diutus Allah ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala itulah ajaran Islam ya jadi kita ngadepin pemimpin kaya manapun gitu kita harus pernah anggap dia sebagai saudara kita sebagai orang yang setara dengan kita bahwa dia pemimpin itu masalah jabatan tapi enggak ada alasan karena dia pemimpin lalu serta merta semua yang dia titah perintahkan harus samia'na wa anak kita ikuti nggak bisa Pak ya? kita harus berpikir ya? karena kita ini akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di hari hari berbangkit nanti dan kita enggak bisa berlindung di balik ya kalau pemerintah salah ya salahnya pemerintah dia yang nanggung dosanya kita mah enggak kita mah taat aja tugas kita enggak gitu Nggak begitu ini buktinya demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, ya karena masih mau taat juga, udah jelas pemimpinnya salah, ditaati juga nah bahkan ada rangkaian ayat yang lebih jelas lagi, akibat ketaatan yang keliru, yaitu surat al-Ahzab, ayat 66-68 bunyinya bagaimana? pada hari ketika muka mereka dibolak balikan dalam neraka mereka berkata alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul kira-kira muka siapa ini yang dibolak balik dalam neraka pak muka siapa? muka penghuni Penghuni neraka, jadi penghuni neraka itu salah satu siksaannya adalah mukanya dibolak-balik Pak Di api neraka Nah dalam keadaan sedang dibolak-balik seperti itu, mereka akan berkata Ya laitana ata'na wa ata'na rasulah Alangkah baiknya andai kata kami ta'at kepada Allah dan ta'at pula kepada Rasul Andai kata kapan? Andai kata kapan? Sewaktu di? Di dunia kan? Gitu. Ini sudah di akhirat nih, sudah di neraka nih, ya kan? Jadi mereka menyesal, aduh, coba dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kan gitu? Gitu. Karena tadi sudah saya jelaskan, taat pada Allah dan taat pada Rasul sifatnya enggak ada enggak ada enggak ada, ada boleh kompromi, enggak ada boleh ragu-ragu, enggak -ragu, ada cerita mikir-mikir lagi kenapa? Karena Allah dan Rasul enggak pernah salah. Kalau manusia selain Allah dan Rasul bisa salah. Tapi kalau Allah, Rasul semua yang diperintahkan itu pasti kebaikan. Yang dilarang pasti kebaikan begitu. Nah jadi mereka menyesal dulu di dunia nggak taat pada Allah dan nggak taat pada Rasul. Bahkan selanjutnya apa kata mereka? Wadaalu Rabbana inna Mereka berkata, Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya, jadi kenapa mereka dulu nggak taat sama Allah dan nggak taat sama Rasul? Karena mereka mentaati para pemimpin dan para pembesar yang nggak taat pada Allah dan nggak taat pada Rasul. Ngerti, ngerti, Pak. Ya, ya, jadi kalau seandainya ayatnya cuman yang enam saja, yang paling atas ini saja, sudah selesai, Pak. Kenapa dia jadi penghuni neraka? Karena nggak taat pada Allah dan nggak taat pada Rasul, tapi Allah ingin menjelaskan lebih jauh kenapa mereka nggak taat pada Allah, kenapa nggak taat pada Rasul karena mereka ternyata taat pada pemimpin, pembesar yang ternyata nggak mengajak mereka ke Allah dan Rasul ngerti pak? Ya. makanya Islam itu mensyaratkan yang namanya ente taat pada ulil amri minkum, si ulil amri minkumnya itu sendiri harus menjadikan Allah dan Rasul, kitabullah dan sunnah sebagai acuan satu-satunya, baru kita taati dia gitu kenapa kita taati pemimpin ulil amri mingkum karena dia taat pada Allah dan Rasulnya tapi kalau dia nggak taat pada Allah dan Rasulnya hak apa dia kita taati kita tekan kontrak bukan dia dengan dia kita tekan kontrak dengan Allah gitu nah kita maunya selamat menghadapi Allah nanti kita selamat begitu nah akhirnya di ayat 68-nya apa mereka bilang Ya Rabb kami Timpakanlah kepada mereka Mantan pemimpin Mantan pembesar kami Azab dua kali lipat dari yang kami terima Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar Kira-kira permintaan mereka ini Ada pengaruhnya enggak untuk mereka? Ada pengaruhnya enggak permintaan mereka ini? agar si pemimpin diazab dua kali lipat dari mereka, dikutuk dengan kutukan yang besar. Ngaruh nggak untuk mereka? Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kenapa? Karena mereka sendiri di neraka juga gitu loh. Enggak karena yang ini jadi dua kali lipat, ini dikutuk besar gitu kan, mereka jadi selamat ke surga? Enggak. Artinya nggak usahlah ngutuk-ngutuk mereka, nggak usahlah ngarep-ngarep mereka dapat azab dua kali lipat. karena Allah sudah mengatakan di ayat yang lain, semua orang akan dapatkan azabnya sesuai dengan kondisinya masing-masing, begitu. bahwa pemimpin akan dapat azab lebih besar, ya otomatis, gitu. nggak perlu didoain juga pasti begitu, gitu. nah ini artinya kesimpulannya apa? ini sesuatu yang sudah terlambat, gitu loh. ya maka dari sekaranglah kita harusnya mikir Ya, siapa yang kita taati, benarkah dia mengajak kita kepada Allah dan Rasul? Kalau mengajak kepada Allah dan Rasul, enggak usah ragu Anda ikuti dia terus. Tapi kalau ternyata enggak ngajak ke Allah dan Rasulnya ya maaf, saya mau taat pada Allah dan mau taat pada pada Rasul. Jelas ya di sini ya. Ya, ini urusan matbu, Pak, ya. Makanya saya katakan tadi, urusan matbu ini sering sekali menjadi jebakan menjadi sebab orang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Sebab diam-diam tanpa sadar dia lebih menta'ati selain Allah daripada menta'ati Allah Ta'ala ya Nah terus ada lagi pertanyaan juga tadi kan matbu' ya matbu' itu kalau kita ganti kata-kata la ilah ilallah itu la matbu'a ilallah tidak ada yang dipatuhi selain dari Allah apakah itu bermakna dalam Islam nggak boleh sama sekali mematuhi selain Allah Sebagaimana tadi, la mabuba ilallah. Tidak ada yang dicintai selain Allah. Apakah itu berarti sama sekali selain Allah nggak boleh dicintai? Ya, gimana? Ada nggak selain Allah yang boleh kita patuhi? Ada tidak? Ada, ya kan? Orang tua kita, guru kita, ya kan? Pimpinan kita di kantor, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Tapi ada syaratnya. Ya, apa itu syaratnya? Syaratnya adalah, ya. Tidak ada taat dalam rangka maksiat kepada Allah. Itu syaratnya. La ta'ata fi maksiatillahi innama itu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat durhaka kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf, perkara kebajikan. Tapi kalau sudah perkara yang menyangkut kemungkaran, maksiat, ya kan kita diperintahkan untuk taat, enggak bisa, enggak ada cerita. gitu, Ya kan? makanya kalau anda disuruh sama atasan anda, hari ini ada tamu dari Belanda, tolong kamu terima di airport ya, dan kamu layani semua permintaan dia, ya termasuk kalau dia ngajak ke nightclub ya kan, ya antar dia ke nightclub ya kan, dia mau minum ya antar dia minum gitu, nah itu anda harus tahu batas, anda harus katakan pada pimpinan anda, maaf pak, ya kan, saya siap melayani dia, nganter dia ke sini ke sana gitu kan, tapi maaf pak kalau sudah urusan maksiat saya nggak mau terlibat pak, nggak mungkin saya ikut memfasilitasi dia minum minum nggak mungkin memfasiliti memfasilitasi dia menikmati hal-hal yang maksiat di club, nggak mungkin gitu ya kan nah itu anda harus tegas ya kan menjawab seperti demikian karena apa karena nggak ada taat dalam rangka maksiat kepada allah taala begitu ya kan nah makanya kenapa isu tentang enjus itu jadi rame pak karena sesungguhnya enjus ini kan masih banyak masalah di sini pak benar dia halal enjus itu Ya kan itu harus kita pikirkan benar-benar pak, ya jangan dengan alasan ya darurat gitu, gampang banget bilang darurat gitu, apanya yang darurat? Justru yang terjadi sebaliknya, yang diunjuk pada mati, yang diunjuk pada sakit gitu, macam-macam penyakit gitu. Terus kok bisa kita mengatakan ini darurat gitu? Darurat kan artinya kalau nggak dikerjakan bisa menimbulkan kematian. Ini malah dikerjakan malah sakit, malah jadi mati gitu. Eh ya, kok bisa dibilang darurat gitu? Ya kan? Sambil belum ada kepastian kehalalannya. Nah, ini harus kita pikirkan, Pak. Masing-masing kita ini harus bertanya kepada Allah, Ta'ala Sebelum kita bertanya kepada ustadz, kepada ulama, kepada pemerintah, ya kan? Apakah enjus ini halal, apakah agak, gitu? Kita harus tanya pada diri kita masing-masing. Gitu. Ini benar aman nih. ya Karena perintah Allah bukan hanya halal, ya. Halalan. Toyiban. Sebut saja lah, nggak ada barang-barang haram di dalamnya, tapi toyib, nggak dia. Dia menimbulkan hal-hal yang baik atau tidak. Kalau dia tidak taib juga harus ditinggalkan, Pak. Itu ya. Karena la ta'ata fi syatiillah. Enggak ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, karenanya di dalam surat an Nahl ayat 36 Allah mengabadikan bahwa semua Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini itu punya satu arahan, satu ajakan, ya dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat dan seruannya satu apa seruannya sembahlah Allah semata dan jauhilah ta'ud ta'ud itu syaitan dan siapapun yang loyalitasnya kepada syaitan dan salah satu makna ta'ud adalah penguasa yang tidak menegakkan syariat Islam, itu ta'ud Gitu. Siapapun penguasa itu, sekalipun dia rajin sholat, dia kelihatan hafal sekian ayat gitu kan? Tapi kalau dia di dalam kekuasaannya, otoritasnya tidak mau menegakkan syariat Islam, hakikatnya dia tahu pak, ya, dia itu adalah syaitan dan dia pengikut syaitan, ya Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hajatil wada' walau sto'mil alaikum abdun habashiyyun yakudukum bi kitabillahi fasma'u wa ati'u. Kata Rasul, dalam saat dia haji wadah, dalam khotbahnya bila mana seorang budak, Habasyah hawasyahnya Etiopia, kayak Bilal gitu, kulitnya hitam legam gitu ya, diangkat menjadi pemimpin kalian, dan dia memimpin dengan Kitab Allah, dengan syariat Islam, maka dengar dan taatlah pada dia. Gitu, jadi sekalipun dia budak gitu, sekalipun dia kulitnya hitam gitu ya, tapi selagi dia memimpin dengan Kitab Allah, dengan syariat Islam. Ya, Enggak ada alasan kita nggak mentaati dia, dengar dan taat pada pada dia. Dalam hadis yang lain lagi, Nabi mengatakan, Rasulullah SAW menghampiri kami, kami berjumlah sembilan, lima, dan empat. Salah satu bilangan dari Arab, sementara yang lain dari Ajam. ya Jadi maksudnya sebagian orang-orang Arab asli, yang sebagian orang-orang Ajam. Ya? Kata Nabi, dengarkan. Apa kalian setelah mendengar, bahwa sepeninggalku nanti akan muncul para Umarok, penguasa-penguasa pemimpin, barang siapa yang memasuki mereka memasuki mereka termasuk mendekati mereka ya lalu membenarkan kedustaan mereka serta yang ketiga menolong kezoliman mereka jadi mereka zolim ditolong lagi dibantu lagi disupport lagi gitu ya maka kata nabi las, leisamini las, la, leisa dia tidak termasuk golonganku walastuminhu dan aku bukan golongan dia dan dia tidak akan mendatangi telagaku ya Telaga Nabi itu di hari berbangkit nanti semua Nabi punya telaga. Nabi Muhammad SAW itu telaganya ya ada khusus buat kaum muslimin. Dan Nabi akan bagi air segelas-segelas kepada setiap muslim yang lewat telaganya Nabi. Dan siapapun yang meminum air telaganya Nabi, enggak akan haus selama-lamanya di hari berbangkit. Masya Allah ta'ala. Nah tapi kata Nabi, barang siapa ya, mendatangi Ya pemimpin-pemimpin yang mana mereka berdusta dibenarkan lagi, ya kan? Mereka zolim, ditolong lagi, didukung lagi, ya kan? Maka dia tidak termasuk golonganku. Aku nggak mau dianggap golongan dia, dan dia tidak akan berhak mendatangi telagaku. Nggak akan dibagi air minum sama Nabi Sosalam. Tapi sebaliknya, barang siapa tidak memasuki mereka, nggak mau deket-deket sama penguasa zolim kayak gitu yang nggak menegakkan syariat Islam, tidak bantu kezoliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka fahuwa minni maka dia termasuk golonganku Di aku sebagai umat Muhammad sallallahu dan aku juga bagian dari dia golongan dari dia dan dia berhak mendatangi telagaku yang mendapatkan air minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu ya. nah jadi saudaraku rahimakumullah itulah betapa pentingnya masalah kepatuhan itu benar-benar jangan sampai keliru Pak ya karena ini salah satu bagian pokok dari tauhid akidah kita Pak Al-Matbu' ya, al ya kepatuhan. Ya. Nah satu lagi mungkin ya, bonus nih hadis yang bahkan tentang akhir zaman di mana Nabi mengatakan ada profesi-profesi tertentu yang harus dihindari. Nabi bersabda benar-benar ya, akan datang kepada kalian suatu zaman di mana penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka. Jadi orang sekeliling dia itu orang-orang jahat malah gitu. Dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya doyan gitu, ngulur-ngulur oh, waktu sholat gitu. Ya? Nah barang siapa menemui masa mereka ketemu dengan penguasa-penguasa model berikut ya kan? Janganlah sekali-kali menjadi penasehat dari penguasa itu. Jangan jadi polisinya penguasa itu. Jangan jadi penarik pajak dari penguasa itu. Jangan jadi bendahara bagi mereka ya. Jadi ini empat profesi yang harus dihindari. Dan kalau kita mau jujur Pak. ya empat profesi ini sekarang ini profesi paling banyak masalahnya pak. sekarang ini kalau kita mau jujur gitu ya kan? baik ya maka sekarang yang terakhir merhub ya yang ditakuti ya. jadi termasuk makna ilah itu adalah merhub yang ditakuti la illallah termasuk maknanya la ilallah. tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah ayatnya wa Allah berfirman janganlah kalian menyembah dua ilah sesungguhnya dialah ilah yang esa yang maha esa maka hendaknya kepadaku sajalah kalian takut ya jadi takut itu harus difokuskan hanya kepada Allah subhanahu wa taala ya nah cuma sebelum saya jelaskan lebih lanjut Takut itu ada dua macam, Pak. Ada takut yang sifatnya alami, ya, dan ada takut yang sifatnya syari. Takut yang alami ini, enggak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Enggak ada kaitan dengan penambahan atau pengurangan iman, ya. Tetapi kalau takut yang syari itu ada kaitan dengan pahala dan dosa. Takut yang alami adalah, kita takut terhadap hal-hal yang semua orang juga takut. Misalnya apa? Misalnya kita masuk ke hutan pagi-pagi, ya kan? Tiba-tiba kita di, di tengah hutan itu tersesat, nggak tahu jalan keluar dari hutan itu. Sementara makin sore, ya kan? Matahari makin apa namanya turun gitu kan? Akhirnya maghrib, akhirnya malam. Nah, terus kita takut ketemu binatang buas di dalam di dalam hutan itu, takut diterkam macan, diterkam singa, ya kan? Diserang ular, ya kan? Nah, ini namanya takut yang alami, Pak takut yang kayak gini gak ada kaitan dengan dosa dan pahala gak ada kaitan dengan iman naik atau turun, gak ada semua orang rata-rata takut atau misalnya anda pergi ke sebuah gedung lantai 50 terus anda ketemu seseorang di kantornya di lantai 30 terus di kantornya itu anda lihat di jendelanya ngeliat ke bawah jauh gitu kan anda takut jatuh ke bawah situ itu namanya takut yang alami pak Mau itu ustad, mau bukan ustad ya kan? Mau itu siapapun dia, itu pasti punya rasa takut jatuh ke situ ya kan? Itu namanya takut yang alami, gak ada kaitan dengan dosa dan pahala, gak ada kaitan dengan iman dan bukan eh, naik atau turun gitu. Tapi ada dosa yang sifat eh, takut, yang sifatnya syari. Nah, takut yang sifatnya syari itu apa? Takut mematuhi Allah dalam satu perintahnya karena gak berani ngadepin resikonya. Takut meninggalkan larangan Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Contoh, anda pernah nggak ngobrol sama penjudi? Kalau anda ngobrol sama penjudi, anda tanya sama dia, bang, emangnya apa nggak tahu berjudi itu haram? Biasanya jawaban dia apa? Tahu. Dia mas, mesti tahu dia. Bukannya nggak tahu dia tahu berjudi itu haram. ya kalau gitu ditinggalkan dong, ma. nanti dulu kalau gua tinggalin judi nanti teman-teman gue bilang apa sama gue ah gitu dia nggak berani ngadepin resiko dibully sama teman-temannya karena dia tahu kalau dia tinggalkan judi ya kan teman-teman dia bakal olok-olok dia bakal ngejekin dia bakal ngebully dia begitu ya kan seorang perempuan ikut pengajian udah bertahun-tahun ya kan tapi nggak kunjung pakai jilbab padahal sudah sampai ke bab keharusan menutup aurat pakai jilbab Nah ketika ditanya, Neng, kenapa Neng kok masih belum pakai jilbab juga? Udah bertahun-tahun loh, Neng ikut taklim Dan kita udah sampai ke bab jilbab. Ya habis gimana ya? Saya tahu betul teman-teman saya kalau saya pakai jilbab ini saya diajak-ajak. Dibilang ninja lah, dibilang fundamentalis lah, macam-macam gitu kan. Jadi gak berani menghadapi resikonya. Resiko mentaati Allah Taala dalam perintah menutup aurat. Nah ini namanya takut yang syar'i Takut yang syar'i ini ini ada kaitan dengan naik turunnya iman, ada kaitan dengan dosa dan pahala. Yang berarti takut yang syar'i ini harus kita kendalikan, Pak. Enggak boleh kita biarkan dalam diri kita. Kalau takut yang alami itu wajar-wajar saja, nggak ada kaitan dengan ya iman, enggak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Nah, di sini kita menjelaskan takut yang keliru, ya. Surat Al-An'am ayat 81. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim salam itu hidup dalam satu kaum, satu masyarakat yang mempunyai sembahan-sembahan selain Allah, kan? ya, Tandingan-tandingan, bahan berhala-berhala nyata gitu di depan di depan mata, begitu kan? Nah, jadi Ibrahim itu menyampaikan kepada mereka, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah? Padahal kalian nggak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak pernah menurunkan hujjah argumentasi dalil kepada kalian untuk mempersekutukan Allah. Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari malapetaka jika kalian bisa mengetahui ya. Nah, jadi apa namanya? Ini takut yang keliru. Orang-orang musyrik ya, itu tidak mau menauhidkan Allah taala, ya kan? Karena takut menghadapi ancaman dari berhala-berhalanya yang sesungguhnya gak bisa berbuat apa apa sama mereka. Sehingga Ibrahim salam seperti mengatakan pada mereka, ini kalian gimana sih? Kok gak pakai akal sehat sih? Ya kenapa aku harus takut dengan berhal-berhal kalian, sedangkan kalian gak takut mempersekutukan Allah? Padahal Allah gak pernah nyuruh mempersekutukan Allah. Gitu. Baik. Terus contoh lagi takut yang keliru. Surat 8 ayat 60 dan siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu. Jadi umat Islam ini, kalau sudah mulai ya, memperbaiki diri, Pak, ya, dalam berbagai bidang kehidupan, apalagi kalau sudah sampai mulai mempersiapkan kekuatan militer, Pak, ya kan? itu pasti orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu ketakutan. kita gitu, ya Dan mereka akan menganggap kita ini sebagai pihak yang paling mengerikan. begitu Tapi ternyata, yang takut bukan hanya musuh Allah, bukan hanya musuh kalian, tetapi orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu siapa mereka. Siapa ini maksudnya? Ini maksudnya kaum munafik. Pak. Jadi kaum munafik, itu biasanya rasa takutnya itu sejalan dengan kaum kafir, Pak. Ya, kalau kaum kafir takut melihat umat Islam mempersiapkan kekuatan militer, kaum munafik juga takut menghadapi umat Islam mempersiapkan kekuatan militer. Karena apa? Karena kaum munafik itu hakikatnya hati mereka bukan bersama dengan orang beriman, tapi hati mereka bersama orang, orang kafir, Pak. Loyalitas mereka bukan bersama Allah Rasulnya dan orang beriman, tapi loyalitas mereka bersama orang-orang kafir. Makanya di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu disebutkan, ya ketika orang-orang munafik itu udah balik ke setan-setan mereka ke orang-orang kafir, mereka mengatakan sesungguhnya kami dengan orang-orang muslim itu cuma main-main aja, sendagurau gurau aja. Kita pura-pura mengaku -pura beriman aja. Sebenarnya kami sih sama kalian, nah, gitu. Ya kan? Nah jadi rasa takutnya orang munafik itu mirip kayak takutnya orang-orang kafir. Ya kan? Dan sudah barang tentu ini takut yang keliru, yang enggak pantas kita mempunyai rasa takut seperti itu. Ya? Dan kalau sampai kita menyaksikan umat Islam mulai mempersiapkan kekuatan militer, lalu muncul rasa takut dalam diri kita, kita harus bertanya, jangan-jangan kita di mana posisi kita? Ya kan? mestinya kita bangga melihat umat Islam sudah mulai sampai ke tingkat mempersiapkan kekuatan militer, begitu. Ya, baik. Ya, nah jadi saudara rahimakumullah rasa takut kepada allahu ta'ala yaitu termasuk ciri khas ulama yang sejati ulama yang sejati itu takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala innama yakshallah minna ibadihil ulama inna azizun ghafur sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah para ulama sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun makanya kalau ada ulama ya yang takutnya kepada penguasa, ya kan? sehingga dia mau mengeluarkan fatwa pesanan penguasa, ya kan, menyatakan sesuatu yang haram sebagai halal atau sesuatu yang halal sebagai haram, ya kan? Maka ini bukan ulama, ya. ulama yang sebenarnya adalah takutnya hanya kepada kepada Allah Taala. Seperti yang kemarin saya ceritakan, Imam Ahmad bin Hamba diperintahkan oleh Khalifah waktu itu untuk mengeluarkan fatwa pesanan Khalifah, tapi isinya ngawur isinya menyatakan Al-Qur'an makhluk. nggak mau Imam Ahmad karena Imam Ahmad takut sama Allah. Dia menjawab Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu firman-firman Allah, bukan makhluk, ya kan? Ancaman penjara diterima sama Imam Ahmad. Ancaman dicambuk diterima sama Imam Ahmad, asalkan dia tidak tunduk kepada keinginan ya pihak yang menyuruh dia melakukan kebatilan, kemaksiatan, ya. Baik, Saudaraku -saudara rahimakumullah, dengan demikian selesai bahasan kita ya. Dan terakhir saya sampaikan hadis tentang keutamaan kalimat tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu Allah." Barang siapa mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap penghambaan kepada selain Allah, Niscaya akan terpelihara hartanya, darahnya, dan hisapnya, perhitungan-perhitungan amalnya semuanya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik eh, demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan bahasan ini kita bisa mengokohkan akidah keluarga kita masing-masing, ya lewat kajian salah satu bidang akidah saja yaitu kajian tentang tauhid dan khususnya tentang makna kata ilah di dalam rangkaian kalimat la ilahilallah kalimat tauhid tersebut ya dan seperti kemarin juga saya mengundang saudara sekalian untuk memperluas wawasan ilmu adat tentang akhir zaman ya terutama melalui buku-buku yang kami rekomendasikan ada ensiklopedia akhir zaman karya Syekh al-mubayyad ulama dari Palestina ada buku negeri-negeri akhir zaman karya abu Fatihah dari solo ada buku 400 hadis akhir zaman ya dikumpulkan juga oleh abu Fatihah ada kitab misteri dajjal akhir zaman karya mubayyad juga dan ada kitab, kita berada di akhir zaman ya buku-buku ini bisa anda dapatkan di gerai kecil di depan kalau nggak kebagian, anda bisa pesan lewat whatsapp atau sms di nomor yang tertera di, layar saat ini ya demikian wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi ajmain, alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah wallahu maulana wa la